Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan November tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi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 kini saja kita mengambil kartu kesimpulan yang memperkuat ataupun yang memperjelas suatu ramalan zodiak Aquarius di bulan November tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya oke di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan Aquarius adalah Ace of Sword ataupun satu pedang Secara umum esopsod itu artikan permulaan awal mula ingin meniti ingin menata ingin mengkontrol dan ingin memulihkan. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang aquarius di bulan November tahun 2020 kesehatannya akan mulai membaik di mana seorang aquarius mulai mengkontrol kesehatannya mulai mengkontrol pola istirahat mulai mengkontrol pola makan yang didukung oleh seorang pasangan dan keluarga aquarius sendiri. Di sini juga digambarkan seorang aquarius tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan peri untuk melihat ataupun mengecek kesehatan yang ia alami saat di bulan November tahun 2020 dan di disini juga menggambarkan seorang Aquarius tidak akan pernah lengah lagi dan mulai mengkontrol kesehatannya untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mulai mengontrol kesehatannya dimana seorang pasangan ikut berperang serta untuk mengingatkan seorang Aquarius agar lebih fokus lagi di dalam kesehatannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit secara umum The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri mencari kesehatan diri mencari solusi atas masalah dan mencari titik terang atas permasalahan jadi jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan kartu yang pertama di sini menggambarkan seorang Aquarius memulai mengontrol kesehatan di mana seorang Aquarius akan mendapat ketenangan jika mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan di mana seorang pasangan akan ikut berperan serta serta keluarga seorang Aquarius ikut berperan serta dalam mengkontrol serta mengingatkan Aquarius kepada kesehatannya di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita ke yang kedua dan kartunya adalah. Ace of Pentacle ataupun satu poin. Secara umum Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai, ingin memulai tabungan, ingin meniti karir, ingin meniti sebuah permulaan keuangan dan mulai menabung di masa depan. Dan untuk keuangan seorang Aquarius di bulan November tahun 2020 di sini menggambarkan, seorang Aquarius akan mulai memantau keuangannya, ingin memulai meniti keuangannya, dan memperhatikan pengeluaran serta pendapatannya dan di sini juga kelihatan bahwasanya keuangan Aquarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa, tidak akan goyang, tidak akan mengalami penurunan dan tidak akan mengalami peningkatan. Keuangan Aquarius di bulan November akan stabil saja seperti yang biasanya yang ia dapatkan di dalam sehari-hari. Dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius ingin memulai suatu proses di mana seorang Aquarius akan memulai tabungan untuk masa depannya beserta keluarganya ataupun beserta pasangannya. Dan di sini tindakan ini seorang pasangan dan keluarga akan memiliki respon yang positif dan memiliki aura yang positif kepada seorang Aquarius di bulan November tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius memulai mengkontrol keuangannya di bulan November tahun 2020 ingin meniti masa depan serta membuat tabungan di masa depan dimana seorang pasangan se Aquarius ikut berperan serta dan mengambil bagian di dalam membuat tabungan di masa depan dan seorang keluarga akan memberikan aura yang positif kepada seorang Aquarius di bulan November tahun 2020 dan jika kartu dan kita gabungkan dengan keuangan Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius akan secara tenang dan berpikir secara positif untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan membuat tabungan di masa depan di mana seorang pasangan akan merasa tenang dan merasa bahagia apabila seorang Aquarius memberikan hal tersebut dan memberikan kesempatan kepada seorang pasangan untuk mengambil bagian dalam menabung di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kita akan yang ketiga dan kartunya adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat. Secara umum, Seven of One itu diartikan berusaha menghadapi dengan ide sendiri, berusaha menghadapi dengan cara sendiri, berusaha menghadapi setiap pekerjaan dengan diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan di sini pekerjaan akan ia dapatkan lebih banyak di bulan November tahun 2020. Jadi, di sini kelihatan. Untuk karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan November tahun 2020, karir dan pekerjaannya akan sedikit meningkat dikarenakan di sini seorang Aquarius mendapatkan tawaran pekerjaan, ataupun seorang Aquarius disini membuka suatu usaha, yaitu usaha tambahan ataupun usaha sampingan, yang dimana mendukung keuangan dan mendukung karirnya akan semakin meningkat dan semakin melejit di bulan November tahun 2020. Di sini usaha yang ia lakukan adalah dengan cara sendiri, ide sendiri dan menanganinya langsung secara sendiri dan mandiri. Dan di sini juga menggambarkan tidak jarang seorang Aquarius juga akan mengajak pasangan untuk melakukan sebuah usaha yang dimana usaha ini adalah untuk meningkatkan kehidupan karir pekerjaan serta keuangan seorang Aquarius di bulan November tahun 2020. Dan di sini tawaran pekerjaan juga akan banyak. Namun di sini seorang Aquarius lebih contoh kepada membuat suatu usaha ataupun memperbanyak bidang usaha yang mendatangkan income kepada dirinya dan memperbaiki kehidupannya lebih bagus di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara mungkin Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan pekerjaan yang banyak ataupun lebih condong kepada membuat usaha yang lebih banyak yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan meningkatkan pekerjaan serta kehidupan di bulan November tahun 2020 dimana seorang pasangan selalu memberikan aura yang positif, respon yang positif dan tanggapan yang positif kepada seorang Aquarius agar lebih giat lagi di dalam kategori karir dan pekerjaan dan jika kartu DM kita gabungkan dengan karir dan pekerjaan seorang Aquarius di disini menggambarkan seorang Aquarius akan dengan tenang dengan santai dan penuh jawab melakukan semua pekerjaannya di bulan November tahun 2020 dengan caranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini seorang pasangan akan selalu memberikan masukan dan support serta motivasi yang baik kepada seorang Aquarius di dalam kategori karir dan pekerjaan di bulan November tahun 2020 selanjutnya kita kartu hubungan asmara Aquarius dan kartunya adalah 9 of cup ataupun 9 piana. Secara umum 9 of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan dan di sini seorang Aquarius akan menerima secara ikhlas pasangannya dan memberikan tanggapan yang positif kepada pasangannya. Dan di sini kelihatan untuk asmara seorang Aquarius di bulan November tahun 2020 Hubungan asmara seorang Aquarius bersama seorang pasangan akan mendapatkan titik kebahagiaan di mana hubungan ini akan berjalan lancar sesuai dengan yang mereka harapkan di sini seorang pasangan dan Aquarius sama-sama mensupport dan memberikan awal yang positif serta memberikan respon yang positif terhadap apa yang mereka lakukan bersama dan di sini tidak jarang seorang Aquarius akan meminta pendapat kepada seorang pasangan Terhadap kehidupan ataupun terhadap perjalanan hidup yang dialami oleh seorang Aquarius bersama pasangan di bulan November tahun 2020 di dalam kategori ini, seorang Aquarius mendapat kebahagiaan bersama pasangan dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun yang lebih dewasa dari Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Aquarius bersama pasangan. Mendapatkan kebahagiaan di bulan November tahun di mana seorang orang tua Aquarius dan orang tua pasangan memberikan nilai plus ataupun tanggapan yang positif kepada mereka berdua. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan hubungan asmara, Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius bersama pasangan akan mendapatkan ketenangan di dalam hubungan asmara, kebahagiaan di dalam hubungan asmara. Dikarenakan di sini seorang orang tua juga ikut serta memberikan aura yang positif kepada seorang Aquarius dan pasangan di bulan November tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan November itu berada di angka 1, 11, 18, 80, dan 70. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan November tahun 2020. Semoga bermanfaat.